serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya bagi lapor sahabat menemani santai pagi kalian saat ini tentu banggimin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita di gambar pertama kita awali dengan informasi yang sangat penting banget ya Untuk ajang Indonesian indonesiaendang.org 2022 Itu waktu tersisa tinggal satu hari lagi buat voting di aplikasi video.com Kita wajib dukung, kita wajib support yang terbaik Bismillah, mudah-mudahan Lesti kejora bisa memborong piala penghargaan Yuk untuk warga Konoha, tetap semangat Fokus dukung Lesti Kejora, karena waktu tinggal satu hari lagi buat batas voting. Kemudian, juga bersama yang kita lihat di kabar selanjutnya. Ini video semalam yang diunggah oleh Om Izhar. Masya Allah, Abang El ini emang makin aktif, makin pinter, dan makin saleh. Masya Allah, lagi main sama panda. Mudah-mudahan sehat selalu, Abang El untuk rumah tangga lesor juga semoga selalu bahagia kita simak juga kalau iman yang diunggah oleh Om izhar bahagia selalu bersama Papa dan Bunda ya Abang Amin momen ini pun diunggah kembali oleh akun dasarkan dari 01 memang banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan diantaranya dari akun Instagram hijama satu 19 mengatakan insyaallah Abang El anak Soleh Sehat selalu buat kalian bertiga, selalu dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyaallah, begitu banyak doa yang selalu diberikan dari orang-orang baik. Mudah-mudahan doa baiknya diinjabah dan dikabulkan oleh Allah. Kita lihat juga persahabatan ya ke kabar selanjutnya. Ini adalah postingan video lanjutan dari unggahan Om Izhar. Terlihat dan terpantau, BBL lagi digendong oleh Papa Bilar Masya Allah, luar biasa Ini memang sepertinya persahabatnya. Lagi berada di rumah sakit waktu Bunda Lesti dirawat Kita selalu bangga dan kagum dengan sosok Leslar Mudah-mudahan sehat terus, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita simong juga kalimat caption yang dituliskan oleh aku Nang Putih Bilar Masya Allah, kangen lihat ambang digendong sama papapnya. Lihat betapa bahagianya keluarga kecil ini dan bagi kita fansnya inilah yang terpenting tuh, Masya Allah. Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan. Di dari akun HRLN09, di situ mengatakan, masya allah. Jagalah rumah tangga mereka ya Allah dari segala marah bahaya dan juga fitnahan yang sangat keji Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian berdua, amin Mewek aku katanya persahabat Terharu pastinya sudah pasti kita rasakan ketika melihat postingan ini Hanya doa baik yang selalu kita berikan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga bersahabat yang masih di akun Instagram yang sama, mengunggah foto terbaru, Kak Melody bersama dengan Abang El. Masya Allah, Abang El, ini sudah besar banget ya. Makin ganteng, makin u, uh, dan makin cute pastinya. Masya Allah, sehat selalu Abang El, nah, tak dia mendoakan yang terbaik untuk buat Abang Fatih. Semoga sehat terus, bahagia selalu, dan semoga selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Kita simak juga persahabat ya, kalimat yang diungkeh Masya Allah ini ponakan online kenapa makin gemesin ya <laughs> Ini sih emang luar biasa, lucu dan sangat ganteng banget Luar biasa abang El ini sepertinya masih berada di kota Bandung ya Doakan yang terbaik dan mudah-mudahan acara pernikahan Beni juga diberikan kelancaran, amin Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga di ig igasnya ke Ricardo Andreas mengunggah postingan foto lagi makan bareng dengan Bos Tobali Pak Ferry Fernandes ada sebuah kalimat juga yang diunggah terima kasih terakhirnya Bos Ferry Fernandes semoga semua semestinya terstripping memang nambah nasi mangranga atau itu masya allah banget ya ini lagi makan bareng nih dengan Pak Ferry apa mungkin mantan Leslar Entertainment ini bergabung dengan Tobali Production Wah, wow, kita nggak tahu itu persahabat ya. Kita selalu menunggu kabar-kabar terbaru yang kita dapatkan dari tim Lesnar Entertainment. Semoga LE kembali bangkit ya, Amin. Kemudian juga persahabat kita simak. Ini ada momen cute juga yang kita dapatkan saat Lesnar di dusun bambu, persahabat ya. Ada video langsung dari yang memvideokan di lokasi, persahabat ya apabila lagi gendong Abang Fatih Insya Allah ini mah luar biasa Cute banget Ada juga kalimat yang membuat kita salvok di unggahan ini Waktu Leslar Datang dan Beli jajanan kita Baik dan ramah Orang-orang Yang selalu Tentunya memberikan komentar Yang baik Ini saat mereka bertemu langsung Dengan orangnya Dengan Lesli dan Bilar kalau ketemu secara langsung, pasti semua orang bilang ramah dan baik. Ini terbukti persahabatnya, Leslar adalah orang baik. Semua orang pasti kalau sudah ketemu Leslar, itu akan kesengsem, akan kagum, dan pasti akan bangga banget dengan attitude, dengan humble-nya Leslar kepada siapapun. Ini yang membuat kita bangga. Leslar dimanapun tempat, mereka selalu ramah, selalu baik. Kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan rumah tangganya kembali rukun dan bahagia. Kita juga masih menunggu cidukan vitamin terbaru lainnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update. Yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Minu Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.